Halo perkenalkan saya Yulia Kartika akan membahas mengenai dispepsia. Apa itu dispepsia? Dispepsia adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan sakit perut di bagian atas yang berulang-ulang. Dispepsia bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. Penyebab dispepsia, ada beberapa kondisi dan penyakit yang bisa jadi penyebab dispepsia, antara lain. 1. Konsumsi alkohol berlebihan. Dua, Masalah emosional seperti gangguan kecemasan atau depresi. 3. Penyakit mah. 4. Radang lambung. 5. Tumor atau kanker saluran pencernaan. Tanda dan gejala dispepsia, yaitu, satu, Sakit perut bagian atas atau perut bagian atas terasa panas. Dua, Perut kembung atau begah. 3, sering bersendawa, empat Mual dan muntah dan yang terakhir, 5. Ada rasa asam di mulut. Diagnosis dispeksia ada beberapa pemeriksaan penunjang. 1. Laboratorium, meliputi pemeriksaan darah, urin dan tinja secara rutin. 2. Barium enema, untuk pemeriksaan saluran cerna pada orang yang mengalami kesulitan menelan, penurunan berat badan, mengalami nyeri yang baik buruk bila makan. 3 endoskopi. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah lambung terinfeksi Helicobacter pylori. 4 ultrasonografi (USG) bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan di traktus biliaris, pankreas, kelainan tiroid dan ada dugaan tumor di esofagus dan lambung. Komplikasi dispepsia yang akan terjadi yaitu: 1. pendarahan, 2. kanker lambung, 3. muntah darah, 4. terjadinya ulkus peptikus. Penata laksana dispepsia terdapat dua tipe yaitu penata laksanaan non farmakologi meliputi satu menghindari makanan yang dapat meningkatkan asam lambung dua menghindari faktor risiko seperti alkohol makanan yang pedas obat-obatan yang berlebihan nikotin rokok dan stres 3. Atur pola makan. 4. Makan dalam porsi kecil tetapi sering dan dianjurkan untuk makan 5 sampai 6 kali dalam sehari. 5. Menghindari penggunaan atau konsumsi anti nyeri seperti aspirin. Gunakan anti nyeri lain yang lebih aman bagi lambung seperti parasetamol. 6. Mengontrol stres dan rasa cepat. Penata laksanaan farmakologi, sampai saat ini belum ada rejimen pengobatan, yang memuaskan terutama dalam mengantisipasi kekambuhan. Hal ini dapat dimengerti karena proses patofisiologinya pun masih belum jelas. Obat-obatan yang diberikan meliputi antasid itu untuk menetralkan asam lambung, golongan antikolinergik atau menghambat pengeluaran asam lambung, dan prokinetik atau mencegah terjadinya muntah. Sekian dan terima kasih.